Yuk cik cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game God of Olympus ya seluruh karena saya cuma bisa Olympus kita mau modal 77.000 saja semoga kita dapat CP mantapnya ya suruh hmm, kita main di bed berapa ya 200 saya cewek ya 1200 dulu kita coba manual dulu 5 kali ya 1 2 tiga empat tiga dulu aja double check aktif kita coba quick 20 kali Oh iya yang bertanya saya main dimana saya main DC and slot situs slot sensasional tergacor terpercaya tersolid santai ronca dunia akhirat di sini enggak cuma ada slot saja di sini lengkap ada tembak ikan bakarat Nah bahkan nomor togel pun ada seluruh jadi jika kalian bosen main slot bisa coba togel togel juga untuk linknya langsung gaskan aja di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot back to the game ya guys tadi kita coba manual tiga kali terus 20 turun eh 20 quick double change aktif yes. lumayan kali empat connect lagi dong us nggak mau birunya kurang dua anjir ayo kasih yang mantap-mantap guys. -mantap, ini masih di 20 quick, guys. seluruh selalu awalan manual dulu terus quick atas cincin kasih petir dong anjir malah skater foto seus banyak sekali hari ini seluruh satu satu doang tapi yuk cincin kasih satu lagi enggak mau kita coba turbo ya guys 20 juga teori 2020 -20 dulu habis itu kita coba man lagi udah mahkota pecah atas mahkota kan sih Aduh malah skater kok skaternya rapet sekali ah, us, jangan satu-satu doang us kasih ya mantep-mantep us cincinnya kurang satu cat mau juga enggak mau juga bukusnya biru pecah dulu nah ijo atas cinta tuh malah skater cuk itu atas mahkota biasanya kan kalau nggak petir skater gitu doang oh ya tadi kita main di RTP kecil ya seluruh 80 lah yang penting ijo langsung gaskan aja kita main di jam 10-an, 10 malam, 10.45 lah. Jam-jam gacornya Zeus biasanya di jam segini. Malam-malam mau mepet tengah malam itu lumayan, lumayan gacor. Jam gacornya CC itu biasanya di jam 9 sampai jam 12-an, terus jam 1 sampai jam 3. Kita coba quick 50 kali ya, seluruh Double check pasti aktif ya. Kita coba cari profit-profitnya, yuk kasih tunjuk tau rtp 80% apakah berhasil ayo us. kasih us waduh hijaunya jadian sekalian us. nah kalau kayak gini tuh malesin seluruh pecahan-pecahan berantakan enggak nata gitu tuh agak-agak malesin Nah atas kuning kasih petir us malah merah kuningnya pecahin sekalian hijaunya boleh nusul dong Aduh biru paling si dalam sih biru pecah merah jadi harusnya nah, harusnya merah jadi anjir malam mahkota seluruh ayo us. kok lu diam-diam aja us kakek udah ngantuk kah udah ngopi belum kek. ayo kek saatnya kau bekerja jadi pes mesin mencari uang gue Oh ya kita ingatkan sekali lagi jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain-bermainlah dengan uang dingin jangan uang dapur biar otak gak kembul ya seluruh ya dan satu lagi utamakan WD intinya cuma itu profit berapa berapapun atas kesaduh malah atau utamakan WD profit berapapun. Lumayan profit yang penting, tiap hari profit itu udah lebih bagus daripada sekali profit. Yuk, terus. satu lagi dong, kasih dong, kasih dong, kasih dong. Hijau-nya pecah dulu atau birunya? Hijau-nya pecah dulu birunya hijau kasih dong. Dua lagi, dua lagi anjir, malah satu doang. Sir, yes, yes, yes, Intinya, jangan lupa WD lah utamakan WD Javi depo depo depo tipis aja kayak ya kayak ginilah di bawah 100 naik di luar 300-400 langsung kasuide ide aja yang penting kita harus pinter-pinter bermain nafsu ya guys ya kalau di sini Olympus itu cuma ada nyedot sama muntah doang momen pas muntah itu yang kadang kita nafsu sendiri yuk cincin jadi anjir kurang satu ya sekedar pertama ya seluruh ini free spin, ya semoga so, ada isi us kasih yang manis-manis kuning jadi merah jadi indung biru dulu ungu boleh merah boleh sih turun anjir ungu masih kurang tampil 10 sisa masih banyak seluruh semoga so, ini tanda-tanda atas maka takas hifat semoga so, tanda-tanda JP kita pada malam hari ini kuning boleh biru boleh bebas bus kudu dulu biru dulu biru dulu kasih atas gelas kasih petir us udah merah jadiin sekalian us nanggung sekali tuh nanggung cincinnya dua lagi kasih dong nggak mau seluruh lumayan 5.000 kali 95.000 lumayan lumayan kita main tadi di best 1200 bagi jengah Lur masih sesebelas Brisbane semoga ada tambahan-tambahan yang manis us. Ayo kasih yang manis-manis 9 -manis. kasih petiru kuningnya jadiin dulu boleh kuningnya aduh kuningnya kurang satu ternyata seluruh merah jadi biru jadi atau kuning lah aduh nanggung kuningnya juga kurang turun dikit itu seluruh selur hijau jadi merah dong merah dong kasih dua lagi enggak mau sur kok nanggung-nanggung sekali gus. woi woi woi woi woi woi mahkota kurang dua sur itu jadi dulu biru jadi anjir mau sur uh, birunya jadi dong birunya jadi dong us atas mahkota kasih petir us anjir mahkota kurang satu lagi lumayan lumayan 177 udah lumayan profit sih hijau uh, nggak mau nah ini terus atas mahkota kasih petir agu kuningnya kurang satu seluruh lumayan 160 enggak nyampe 200 ribu. oh nyampe 200.000 Lur seluruh kuningnya jadi atas di atas mahkota kasih petir lagi birunya jadi eh hijaunya jadi merah boleh anjir kurang lumayan lumayan lumayan 300 ribuan, ya seluruh ya pisstin pertama kita nah kayak gini lo masih gunakan kadang kalian kalian pasti pada nafsu kan lagi juga ya lagi gacor nih kita kita langsung main berber-berber -ber -ber aja nggak usah kayak gitu seluruh intinya itu utamakan WD jangan terlalu terpancing emosi kita lihat cukup dulu putarannya kalau bagus kita coba buoy lah jangan ngebuhi juga udah lumayan bosan cari frisbee kita coba ibu-ibu ibu-ibu di bed berapa ya kita coba bui di bed 2.400 ya kita tes hoki dulu kita tes hoki dulu ya tiga kali kita tes hoki dulu ya, seluruh kita langsung coba di quick, guys. Ya, ya, Lur Buinya di quick, kita bui di 2.400 ya, seluruh lagi kepengen dikit mencari profit, profit manis harus nekat, tapi nekat harus juga bermain pintar. Jangan terlalu nafsu juga, yang penting utamakan profit, utamakan WD ya, seluruh. Kalau yang bertanya saya main di mana? Saya main di CNN slot itu slot terkenal, pak SM pasional tergacor terpercaya pokoknya kasih kasih dong tuh sepertinya. Uh, uh nih kasih petir us. Aduh kali dua doang kaldu cuk Kaldu kaldu sedang bertebaran hari ini sepertinya. Ayo us kasih lagi 10 Cincinnya jadiin atau biru hijaunya anjir kuning jadi sih, itu, pecahnya mantap kali ya slur, merahnya sekalian merah merah merah merah, aduh sayang cincinnya kurang dua nih slur, tapi lumayan lah, 130 gitu kita sudah mengantongi, terus, ya minim minim lu balikin modal buy gue lah, aduh nanggung slur kuningnya Aduh kuningnya kira jadi ternyata enggak atas kuning kasih petir birunya jadi hijaunya sekalian boleh atau ungu anjir nggak mau lumayan Aduh udah lebih dari kita bu, ya suruh ah, modal aman berarti modal aman kita modal buinya sudah aman sekarang cari profit-profitnya masih sisa nampus spin Apakah kita dikasih ayo Dulu-dulu-dulu lima ribu kali, ah, dah pecah lagi, nggak pecah lagi tapi lumayan. Seluruh delapan puluh enam ribu, murah pergi tiga ratusan ya. Ayo, nanggung dikit lagi, loh, lima ratus lah. Udah cukup, us langsung auto kabur nih. Kalau 500.000 ratus hmm, tambahan lagi dong, lur. Tambahannya nyawa ini lima kali sih birunya jadiin atas mahkota kasih petir. Tambul udah lumayan nih sebenarnya ya, 23 loh kasih pecahan yang mantap dong Gus. Aduh, mau lagi. Birunya jadiin, biru jadi dulu dong Gus. Ungu boleh. Ungu boleh Ender kasih skater lagi dong. us lagi baik nih sepertinya. Tapi ini dibu ya, Slur terdikira gratisan ini tadi kita bui kita coba main barber lah. Kita bui di 2400an lumayan sempak sempak si udah keluar. Udah 491 kita dapat tambahan lima kali semoga nyentok us, kasih yang manisus. Jangan kau sia-siakan kesempatan ini us. Kapan lagi us kasih jp jp manisnya ah us sambal udah lumayan duduk 9 tapi pecahnya nanggung semua seluruh Aduh tuh. Aduh duduk tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. kuningnya jadiin atas kuning kasih petir dong alah merah malah birunya jadiin dulu birunya jadi gelasnya kasih dong anjir gelasnya di mana? nah kasih petirnya us kasih petir us-us uh, us. anjir enggak mau petir seluruh anjir sekali hijaunya jadi atas kelas kasih petir, aduh, ah lumayan lumayan 550.000 ya seluruh ya, wah sudahlah cukup tahu- utama kan WD pokoknya mumbung profit kita tadi bermuatan tujuh puluh terima kasih semuanya sudah menonton, bye bye.